Halo teman-teman, mari kita mencuci ini teman-teman menggunakan deterjen teman-teman oh, kita akan mencuci menggunakan soclean teman-teman biar banyak busanya wow tersekat ya teman-teman kita cuci menggunakan ini ya teman-teman biar kita bilang. mobil beset lah teman-teman mobil truk ada si Robin sudah bersih juga ada makhluk dinosaurus ada mobil balap. Oh. Ada ikannya, teman-teman. Wow. Kita bilas, teman-teman. sudah bersih teman-teman dan kita sudah bilas teman-teman terima kasih telah menonton video dari si keren boy teman-teman jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian, sampai jumpa